Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pelajar fisika Kali ini saya akan membahas tentang setimbangan benda tegar ini Diberikan gambaran sebuah batang Pada ujung-ujungnya diberi beban M1 dan beban M2 Dan ini adalah penggambaran Dari diagram bebas benda W1 yang diberikan oleh beban 1 W2 yang diberikan oleh beban 2 Kemudian ada torsi Yaitu perkalian gaya dengan lengan dari W1 Ada torsi tau 1, ada tau 2 Masing-masing jarak beban M1 sejauh L1 terhadap poros Dan beban M2 sejauh L2 terhadap poros Perjanjian tanda untuk arah rotasi momen gaya Ada yang searah jarum jam dan yang berlawanan arah jarum jam Yang searah jarum jam bertanda positif Dan negatif untuk yang berlawanan arah jarum jam Sekarang kita perhatikan lagi Dari sketsa diagram bebas benda tersebut Yang searah jarum jam adalah tau2 berarti tau2 ini nanti akan bertanda positif dan momen inersia tau1 akan bertanda negatif syarat setimbang keadaan yang seperti ini yang melibatkan rotasi dinyatakan dengan resultan momen gaya mencapai nol selain resultan gayanya adalah 0. Momen gaya pertama, Tau 1 sama dengan W1 kali L1, dan Tau 2, W2 kali L2. Maka, yang berlawanan arah jarum jam tadi diberi tanda negatif, dan yang searah dengan putaran jarum jam diberi tanda positif. Sekarang berpindah ruas, negatif Tau 1 sama dengan negatif Tau 2, akhirnya Tau 1 sama dengan Tau 2. Diberikan contoh soal seperti ini Beban M1 150 kg Beban M2 50 kg ya. Panjang batang dari Artinya L1 ditambah L2 Itu jauhnya 2 meter Pertanyaannya Berapakah besar L1 dan L2 Agar tercapai kesetimbangan atau tercapai kesejajaran tersebut. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. 1500 dikalikan lengannya. L1 tadi adalah L dikurang X. Dan L2 tadi adalah X. Berarti ini dikalikan ke dalam ruas masing-masing. Negatif kali negatif menjadi positif. Dan 1.500 kali L, 1.500 kali X, 500 kali X, 500 di sini plus pindah ruas ke kanan, berarti menjadi negatif. Akibatnya yang sama-sama X kita kelompokkan, L-nya sendiri, dan ini 2.000 X sama dengan 1.500 L, berarti X adalah 1.500 dibagi 2.000. Atau X sebesar 3 4 L. Jika L ini kita ganti dengan 2 meter, maka dua kali 3 per 4 atau 1,5 meter. Nah, menggambaran soalnya menjadi seperti ini. Dan hasilnya demikian. Terima kasih atas perhatian saudara.